Yo guys, welcome back to Rama Papsi Oke okay guys, nah di video kali ini Kita kembali mau reaction video-video yang ada di TikTok Mau video janda Mau video duda Mau video perawan Mau video janda anak lima, kita gas, kita gaskan Oke, okay? yang penting ini hanya sekitar hiburan Dan jangan lupa juga subscribe channel youtube Ramah Papsi Atau kalian juga bisa ikuti atau follow fanspage facebook aku Rama Papsi Agar kalian gak ketinggalan video-video apa yang aku upload terbarunya Oke okay, yuk, nah kita langsung aja reaction video uh, Ini sepertinya video abang-abang dari timur ya Yuk kita langsung aja dengan nih ini, yuk let's go sembilan berapa tiga kali tiga? gimana udah datang tiga kali tigaan sembilan mungkin lupa ya kan mungkin lupa mungkin ah uh, sembilan keluar Pulang. keluar sudah kau kau empat kali empat enam empat kali empat enam keluar okay lima kali <laughs> lima <Ha>? dua <laughs> datang lima kali lima lima tiga puluh. di gua eh ke belakang Dimana datang dua balik kau ah eh balik 8 balik Sama, putar ke belakang Eh, okay. terlalu lama. Johan yeah. Johan, 7 kali 2 <tutuk> Yang lain diam 7 kali 2 Johan Ampe balik Tunggu. Bagus ha, Keluar, istirahat Pulang. Yuli Yuli Ampe kali 2 8 Ampe kali 2 Eh, putar ke belakang, salah Ampe kali 2 Ha, kali dua. ha, ha, ha, ha, Nah. kau, yang asal ini? Nih? kau enam kali dua 12 nah, harus. pulang kau 6 kali 30 tiga puluh 30 30, 30. 30. 30. 30. 30. lima kali agus-agus lima Agus. kali enam bagus 30, Agus. 30. oke okay, keluar kau Victor. Victor. Uh, kali kali ka okay, keluar kau Viktor Viktor dua kali empat dua kali empat dua oke keluar kau apa Marcel Marcel kau enam kali 2. dua ka dua kali dua, balik, dua kali dua kali dua kali dua kali enam duh du, du, du, tuh dua lima, ini nak pulang salah kau yuli, yuli, 8 kali tiga, nah Lah, lagi di kosa Kau. Eh, lima kali dua. 10 Aja sepuluh aro. Lima kali dua. Coba. Lima. tambah lima. kali dua. Sepuluh nih. Dia, dia. Woi, kemari ma doang. Salah. 5 kali dua sama dengan lima tambah lima sebanyak dua kali. Kau. Dua balik Adi semua nampak tadi Empat kali tiga Dua balik Dua balik okay, Haa ah. ah. Yuli ah. Hmm. Yuli, dua kali dua Empe. Empat okay, Empat Okey, keluar Empat, empat Kau Tiga kali tiga Sembilan Sembilan Nah Okey, mantap Alhamdulillah akhir pulang Huh Asak kok